Halo ini guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya, Official, dan di video kali ini seperti biasa saya akan mengajakkan selebriti yang terbaru lagi oke kita langsung aja si masyarakat buat aku plus ini oke lanjut ke risiko yang kedua Oke lanjut ke bersi yang ketiga. oke lanjut ke versi yang keempat. Oke okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke, okay, lanjut ke bersih dayang ke enam. Oke, okay, lanjut ke bersih dayang ke tujuh. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-8. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-9 ya. dilanjut ke presiden ke 10 Apa kita lanjut ke permainan ke sebelas. Lanjut ke versi ke 12. oke lanjut ke presiden ke-12 Oke Oke lanjut ke presiden ke-13 Oke okay, lanjut ke versi yang keempat 14 Oke, okay, lanjut ke episode ke kelima, BeLAs. Oke, lanjut ke bercerita yang ke tujuh Oke lanjut ke versi ke tujuh Oke lanjut ke versi yang ke delapan Jadi kalau kita mau main keras, orang-orang mungkin akan berpikir kita ini bagus Oke okay, lanjut ke versi yang ke-19. Oke lanjut ke versi yang ke-20.